Selamat datang di channel Taune Ispitani. Hari ini kita akan belajar tematik. Kelas 2 tema 3, subtema pertama, pembelajaran 1. Bagi adik-adik yang duduk di bangku kelas 2. Selamat belajar. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Ini tanya bu guru nih. Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya kalian tahu ya adik-adik ya. Mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Nah supaya kita jika ditanya oleh orang kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita. Dan kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Coba amati letak rumah Siti. Di bawah ini, kita akan mengamati dinas letak dari rumah Siti. Rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar, Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola, di samping kanannya ada rumah aki, dan di samping kirinya ada rumah ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Aji. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada Busola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah seribu rupiah Nah ini kita mengetahui letak rumah Siti Jawablah pertanyaan berikut adik-adik berdasarkan bacaan tadi Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? ayo siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti tadi? Iya Adi. Nah Adi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Iya Ayu yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti. Di manakah rumah Siti? Terletak di mana tadi? Di jalan Kihajar Dewantara nomor 25 Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya ongkosnya adalah rp rupiah Hubungkan dengan garis Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan Sesuaikan berdasarkan denah pada halaman 4 buji tadi atau denah rumah Siti tadi. Nah rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa adik, adik Ya rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat ya terdapat musola. Rumah rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah siapa adik-adik? Ya rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah siapa? Ya, jawabnya adalah rumah Siti. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah seribu rupiah. Adik-adik pasti pernah melihat uang seribu rupiah. Nah, uang sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada uang kertas dan ada uang logam. Kita akan pelajari bersama-sama tentang uang logam nih. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100 rupiah Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah Jadi untuk uang logam ini adik-adik harus ketahui bahwa yang paling kecil yang saat ini Masih beredar adalah 100 rupiah dan yang paling besar adalah 1000 rupiah Selamat gambar berikut, nah ini adalah gambar uang program 100 rupiah Jika adik-adik menuliskan uang 100 rupiah, cara menuliskannya seperti ini adik-adik Rp100,00 dibaca 100 rupiah Gambar uang berikutnya adalah uang ini nih adik-adik. Menurut kalian ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200. Nah, jika ditulis Rp200,00 dibaca 200 rupiah. Uang logam berikutnya adalah uang ini. Uang berapa ini adik-adik? Ya, ini uang Rp500. Jika ditulis ini seperti ini, Rp500,00. Dibaca Rp500. Uang terbesar dari uang logam adalah 1000. Jadi nilai ini nilainya paling besar nih di antara uang logam lainnya. Jika ditulis itu Rp satu titik nol, nol, nol, koma nol, nol. Dibacanya seribu rupiah Nah itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam Membandingkan pecahan uang Nah kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam di sini ada dua pecahan uang logam yang Kak Citra punya. Yang pertama adalah 1000, yang kedua adalah 500. Nah, kita tulis dua adik, adik yang ini 1000, yang ini 500. Sekarang kita bandingkan, membandingkan itu bisa diberi e, kata lebih dari atau lebih banyak. Kurang dari atau lebih sedikit Nah seribu itu lebih banyak dari 500 atau lebih sedikit dari 500 Ya lebih banyak atau lebih besar dari 500 Maka bisa kita simpulkan Seribu rupiah nilainya lebih besar dari 500 rupiah Contoh berikutnya ada uang Rp200 dan uang Rp500. Jika dibandingkan, uang Rp200 itu lebih besar atau lebih kecil dari 500? Ya, lebih kecil. Maka kita bisa simpulkan bahwa Rp200 itu lebih kecil dari Rp500. Berikutnya ada uang logam 100 dan uang logam 1000 Jika dibandingkan 100 rupiah apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1000 rupiah Ya tentu nilainya uang 100 itu lebih kecil daripada uang 1000 rupiah Jadi kesimpulannya 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah Bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Nah sekarang kita mau mengurutkan pecahan uang dari nilainya. Mengurutkan pecahan uang. Nah di sini Kak Citra punya tiga pecahan uang logam, yaitu uang 200, 100, dan 500. Nah, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana nih adik-adik yang nilai uangnya paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah uang 100 rupiah. Setelah 100 rupiah, berapa ya? Ya, 200 rupiah. Dan yang paling besar adalah 500 rupiah. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah... Ya... Yang paling besar adalah lima ratus rupiah. Setelah lima ratus rupiah, dua rupiah. Setelah dua ratus rupiah, seratus rupiah. Nah, itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Urutkan pecahan uang berikut, mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, di sini ada tiga uang logam lagi. Ada nilainya 200, 1000, dan 100 Kalau diurutkan dari nilai yang terkecil mana dulu nih adik-adik? Ya pastinya yang nilainya 100 rupiah Lalu setelah 100 rupiah 200 rupiah Setelah itu 1000 rupiah Itu juga diurutkan dari yang terkecil di depan rumah Siti terdapat musholat. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat. Kita bisa membunyikan kentongan itu secara bervariasi. Bunyi yang beraturan dan berulang itu disebut irama. Lalu banyaknya ketukan dalam setiap ruas itu disebut dengan birama. Nah di sini kalian bisa... Belajar tentang irama dan birama ini dengan tepukan tangan dan hentakan kaki. Jika ada tanda T itu berarti kalian harus tepuk tangan. Untuk K itu hentak kaki. Jadi nanti kalian kalau T K berarti tepuk, hentak kaki, hentak kaki. Kalau K T berarti hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini kalian akan belajar tentang irama dan birama Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama Nah kalian akan belajar tentang irama nih Beberapa irama itu dapat digabungkan Di sini ada irama tek-tek-tok Nah bunyi tek itu dari dua tongkat yang dipukulkan Lalu bunyi tong itu dari kentongan yang dipukul, jadi nanti bisa tek tek tong, tek tek tong, atau kalian bisa kombinasi nih adik-adik, tek tong tek, tek tong tek, atau bisa juga tong tong tek, tek tong tong, juga bisa adik-adik, jadi kalian belajar bagaimana mendapatkan irama. Nah di sini juga ada tambahan lagi yaitu Prok-prok-tuk Nah prok-prok itu berarti bunyi kita tapas tangan Lalu tuk-tuk kita pukul meja Tapi jangan keras-keras ya adik-adik ya Jadi kalian bisa variasikan Prok-prok-tuk Prok-tuk-prok Tuk-tuk-prok tuk, Juga bisa adik-adik Jadi kalian kombinasikan sendiri Atau kalian gabungkan beberapa irama